kami guys kami kedatangan paket paket yang tak terduga yang tak terduga guys tidak dipesan tapi datang ini sungguh mengherankan kalau ini ini Kalau ini memang pesanan Yang begini memang, mm. memang pesanan. Mm. Satu ini, yang besar Itu yang betul Memang benar-benar pesanan Kalau yang <laughs> ini guys Yang besar-besar Sama besar Ini sungguh mengharankan guys karena kita cuma pesan dua barang, datang lima barang. ini sp herbal. Eh, betul. sp herbal dengan raflan. Eh, betul. betul. Mm -mm. dua raflan. ini eh, empat. betul dong? Eh, iya. Coba nah ya. ini yang kita dianin eh, eh yang... satu lagi ini yang besarnya ini yang besarnya dan ini aja paket guys <laughs> karena habis uangku guys ya bikin atau apa semua yang datang sama nah, itu kalau kau seru pesanan kau bilang jangan dulu toh kan? hmm. oh paket deh hmm. buka paket jualan bos hmm. tidak kencang harusnya sini toh? Gitu? tidak eh masih beda reflon oh satu tepak reflono hmmm hmm. खबर आ कहां से guys ini satu lagi ini lagi red plong. sama harganya sudah berbeda ini lebih mahal ini ini, ini presenta pesan nih eh? ya, itu deh nggak tahu Karena ini nih yang pesan ini ini ini make up eh. nah iyo itu make up dompet so lu mau jual make up eh. apa nah, make up dompet tidak ini huh? dompet tidak lo pesan make up dompet kali ya so Oh hmm. iya, yang ini saya pesan Coba yang itu Cantik ya Cantik ya Jangan kesih, anu, satu modelnya sama DP anu. DP modal Saya sebenarnya ini Itu yang saya tidak pesan Oh, oh pesan tak klik, tak klik semua. Oh itu sah hapus Itu Eh. Ini yang sahab pesan. Ini yang tidak pesan. Cuma ini dan itu. Satu lagi. Ini lagi apa yang kata pesan? Ini nih ini yang tidak pesan ini. Ini cuma ini. yang sahab pesan. Ini juga yang kau tawarkan ini. Oh, cukup pesananku. Coba nanti mau dilihat di Anu di Lazada. Bunda ada uh. Itu 195, Ini satu saya so, curiga repel repel like. mah ya Allah kenapa banyak sekali hmm. <laughs> perasaan masak tahu pesan repel banyak begini tadi aku di aduh. Coba lihat tokonya, saya lihat. Tokonya Pak kasih itu.